Halo, ketemu lagi di channel Harun Syarif Official. Oke, di kesempatan kali ini saya punya tips nih untuk teman-teman yang akun YouTube-nya sedikit penonton. Mungkin ini salah satu solusinya ya, khusus kamu yang hanya menggunakan HP. Tentunya, pertama yang kamu harus punya aplikasinya dulu ya. Yuk ikutin terus ya Pertama Kamu buka aplikasi Playstore Selanjutnya Download Aplikasi Firefox. Nah setelah Di download Langsung aja Dibuka ya teman teman Channel youtube kita Kalau dibuka lewat Firefox bisa jadi seperti komputer, tentunya dengan mengubah setelan ke mode desktop. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Kita lagi masuk ke akun lewat Firefox. Nah, seperti ini tampilannya seperti di desktop bukan oke untuk pembahasan pada video ini yaitu tentang cara supaya viewer kita banyak caranya kita klik dari sini ya kiri atas nomor 2 nah ini kiri atas nomor 2 ini sudah kebuka ya teman-teman ya jadi ini namanya dashboard channel nah dari sini kita langsung cek di tulisan-tulisan bagian kanan ini. Ide untuk Anda. Nah, di sini ada tulisan ide untuk Anda. Dapatkan pembelajaran. Jadi, untuk trik-triknya supaya video kita bisa lebih banyak dikunjungi, kita ikutin ide untuk Anda di sini ya. Kita buka hasilnya seperti apa Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan kursus mengejar kesuksesan jangka panjang di YouTube. Mengejar kesuksesan jangka panjang di YouTube lanjutkan ya. Ini ada penjelasannya. Nanti teman-teman bisa baca di sini ya. Kita klik lanjutkan. Nah, mengevaluasi perjalanan Anda di YouTube mulai performa channel, memikirkan kesehatan, mengenali siklus ya. Dari sini kita bisa lanjutkan lagi ya. Nah, mengevaluasi perjalanan, membuat perubahan kreatif, pelajaran menjangkau penonton yang luas dengan kolaborasi ya, ujian kursus dan masih banyak lagi ya. Dari sini semua nanti kita bisa temukan triks dan tips untuk Performa YouTube kita bisa lebih banyak lagi untuk yang menonton, ya. Oke, mungkin untuk di video kali ini sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa, yang suka dengan video ini, klik like, ya, komen, dan juga boleh share, ya, atau juga yang mau bertanya lebih jelas lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bye dari saya Harun Syarif Official.